Halo Sampurasun wargi Sunda, wargi Sunda Jawa Barat Anu carekas, anu masih garaya Nah, kuring di dia Rek ngobrolkan Masalah Masalahnya, tebus masalah sebenarnya Tentang logat-logat anu ayah di Jawa Barat Saya etik sih telah Contohnya, ayah logat Anu memang pikasirin Ya, bodor Nukai hijinya eta Logat daerah Tasik Daerah Tasik, daerah Cihorbetik karena rambut kita Logat muka hiji nyata logat daerah Tasik Malaya daerah Tasik Malaya kabah dia ciawur betian lah Mang gini ga daerah tempatnya pengkor nah, gitu ba. nah, nanya aku nah nyanyain aku oh, nah di balai doku saha nah geni ga orang Tasik orang Tasik, daerah ciawur beti Baru daerah Sumedang, tapi Sumedang, nanti Sumedang eh, jeraunya lama, Aya lembur, nanti cipaku, ayah nama ngasih ku... laut, kucai, waduk. Ini kemarahan, oi, geningan etang sengaga remual, geningan meningan ringki, merawat jingjingan, oi, neka moana atwo, cinaip, kemana atwo? Keningan merawa jingjingan. Nah, Taha orang Sumedang tapi daerah pojok. Nah, aya deh orang Sumedang tapi daerah badilnya baik daerah situ raja akan jerok. Lo nanti nah, si gak kia? Nah, datuk itu. Nah, nah, nah, detek itu. Geningan etano di, di balayar Da, kami mah ada kegi itu gini kan <gat> da, Tapi darahnya dari daerah Sumedang lanjut ke Jero Daerah Numunko no, Aing di Jogjognya Darah Nurada Sunda Tapi sundana Sunara ada rada kasar Gitu nya lemes, e, Tasik tes lemes Cianjur suka Bumi Tes Ciamis Sekali Dan nyata Karawang Dih Nah, Dih Nah, ayo, ciri khasnya Kuka tadi di, mana mah kitu di. Maneh mah itu di. Mana yang teu itu di. Da bae wedi di. Nah, ciri hasna gitu, gitu. nya eta ku ka tadi gitu yang Di, maneh mah bet modal di dinya di. Eta daerah Rawang, kadang-kadang ciri hasna kata tadi Terus teh rada-rada kasar. Terus daerah Jampang Sukabumi, ah makamari mah kamari, modal nebusiat, namani bau. nemeni busiat mah bau kita nah, orang jampang kita lah kurang lebih sakit-sakitunya ada setik-setik mirip nah urang majalengka nah, sawah wanita di tonggol dan candi rambet kita apa-apa yang cukup lempeng, datar gitu jadi sa saya wanita di garawena saya wanita di tonggol dan nah candi rambet apa yang cukup naik sejarahku pegawai deh kita nah, orang majalengka kita orang majalengka beda de, lamun namun urang Baduy, Baduy ya, Baduy Tidak unik, Baduy Baduy mah, lamun nanam tesok di, nanam tesok di Tashdid Jadi tunggu, nanti shock di Tashdid Nah, geningan jalan kaca pokok lantai jauh Nah, geningan itu geningan cawan, cawan arah Atau gede banburu gede ala Geningan ada jalan kaca pokok lantai menjauh Nah, gede buru-buru gede ala Gitu lah, tau nama? mah? Eh tau ya, unik Baduy memang, bahasa Sundana, Sunda buhunnya Jadi, Sunda memang, alukan rok kene, kuteladi Cina E, Cianjur, Geningan itu sawah candi Paracul, nah habit gitu, nah geni ngan dak uli makamarin teka darinya ey, nah Geningan ngan mana? modal kita celana, ingetan kita lewat pada, oh mau pernah air, geni ngan seorang logat logat, lain logot, logat, kusiga gitu, nah lebih penting mak itu berbahaya, jadi bahasa sunat ya. Eh? Bahasa Sunda itu maketa cuman logatnya di tiap daerah-daerah itu memang beda-beda karena mungkin karena letah karena tim nu pasti bahasa Sunda itu bahasa suku Nah, bahasa nu patut kurang dimulai dan dilestarikan di budaya. Simak lagi wasan. sun, Bye bye.